Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho meneruskan kegiatannya di Indonesia dengan berkunjung ke calon home base Ranu Nusantara FC Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022. Markas baru The Phoenix berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang. Kedatangan Ronaldinho ke sana untuk melihat Ran Prestige Entertainment yang akan segera dibangun. Dalam kesempatan itu, Mantan penggawa Barcelona tersebut ikut mencetak tangannya di lilin bersama Rafi Ahmad dan Rudi Salim. Nantinya cetak tangan tersebut akan diabadikan di Run Prestige Sports Statement. Diharapkan kegiatan ini juga bisa semakin memperkenalkan proyek besar tersebut ke halayak. Hari ini, kami kedatangan legenda sepak bola dunia. Nantinya ada bikin wax tangan Ronaldinho. Memperkenalkan area ini supaya bisa dikenal secara luas, bukan cuma nasional tapi juga internasional, ujar Rudi Salim. Sementara itu, Raffi Ahmad menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan Ronaldinho ini. Ia berharap hadirnya mantan pemain AC Milan itu bisa menggairahkan kembali sepak bola Indonesia yang sempat terhenti selama beberapa tahun akibat pandemi COVID-19. Kedatangan keran Prestige Sportainment ini mengakhiri kegiatan Ronaldinho di tanah air. Ia bersama kakaknya, Roberto Asis dijadwalkan terbang meninggalkan Indonesia pada Senin, tanggal 27 Juni, sore waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya sudah datang, my brother Ronaldinho. Semoga seperti apa yang dikatakan oleh Rudi Salim nanti mudah-mudahan Rans Prestige Sport Statement bisa membuat kontribusi yang baik untuk olahraga, lifestyle, dan entertainment, ucapnya. Dengan bangga ada Ronaldinho di sini pasti untuk menggerakkan sepak bola di sini di Indonesia, tambah Rafi Ahmad. Ronaldinho berada di Indonesia sejak Jumat, tanggal 24 Juni. Ia mengikuti serangkaian kegiatan Kegiatan Ronaldinho diawali dengan menghadiri peluncuran jersey terbaru RAN Nusantara FC Launching tersebut berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta Setelah itu, Ronaldinho sempat memberikan coaching klinik kepada sejumlah anak-anak sebelum tampil dalam laga eksibisi bertajuk Trofeo Ronaldinho di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Trofeo tersebut diikuti oleh Ran Nusantara FC, Arema FC, dan Persik Kediri. Persik Kediri keluar sebagai yang terbaik setelah mengumpulkan 4 poin dari dua pertandingan. Tim yang diperkuat Arter Irawan tersebut menang adu penalti saat melawan Ran Nusantara dengan skor 5-4.